Ini apa guys Siapa yang request kemarin Makan beginian Aku juga belum pernah makan ya Ini the first banget pertama kali aku makan buah ini Kalau tadi sih aku nanya Katanya namanya ini campedak ya Mungkin seperti kayak nangka Tapi ini bukan nangka Mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim Bukan makan gitu Masa makannya gitu coba, hmm, wangi banget. rasanya sih biasa aja, nggak ada manis, nggak ada asam, datar aja. kita coba satu gigitan lagi ya. satu gigitan. hmm, dalamnya manis banget di dalamnya. ini juga manis. Iya ya Oke lah